ladine tadi Ya, rutib bel wa ngriwah. Mak kula niku ketua desa, tapi kula paringi napa kersane seneng hati nih gampang ngecek kula paringi handphone, BlackBerry, embo. Kersane gampang ngebel ngrole ning timron. tentu bane Pak, anu, mak noten kula matur emak bu wong desa kene iki ya. Nek tengger iki matur napa Bu? Mama Watos, mau sampai ani tegalan, yuk. Ngomongin mama apa yo pantos? Le, mama muntile, mama ngarit, time run, <laughs> mama kau ngarit, Mbok. Guys, ani mama, mama, mama, mama. tuh ngarang ngarang larang beras notaniku, Mbok. Nintile, anu mak kulo ngawas teng. Tentukan dong, kok jatuh? Enggak, enggak. Aku kok, apa lu kelinga wakum rong? Kok tadi? isu-isu gini waktu itu gue gak sarapan, ngotot. Aku kok tiba-tiba keiling awak mulai, sahno kon meron, ngotot. Kali gue Tapi Alhamdulillah, sakit gue isu mangan isu nganggumron, sumuran isingake yole, aku kayak isu ngopi niko, ngotot. Ngotot gue nangis, ngotot gempung ya. Gue lagi elek-elek ngotot, gampang nangisan deh bos. Saya itu, itu jelas rupanya hati nih yang penting ngotot. Nangis Ng ya. Sahkon nyomron, sing nrimo yongger, sumuran isingake nyomron, aku kayak isu nguruh mata awak mulai. Cili amuk kadang, aku ileng ini mau kuyuk pulku sekolah waktu itu le, sehingga muyo kotor tak parut nih gosok ngeten pak, karsaning buatan nopo busi-busi ngoten lagi nge. ya. Ini parut nih kali emak pulau pukul ngeten nunggungnya teniki sekesek kesek ngoten lo waktu itu le celonomo lontur soal ik nen pun roto roto elek ngoten kali mak pulau nih Nopo di winter Wenter ngeriki Bu nggih. Mboten cap loh paniko capstan nggo atan cap sempar paniko wayang-wayang ngeten kula kira. Ah ngoten niku. Niku udan dul cikel kulo ijo kabeh. Ngoten. Ngoten kulo makulo ngoten tenan tipa kulo sa ono nimro ngoten. Luntur nger ngoten. Mboten napa nopo mak ngoten. Itu lho mulai sampai ku ngep niki mau ngebel kulo sampai pun kiri kula. Ngeriki meh sampai bulung niki lo ngoten aku bilang ngawakmu kok ngaji tole ngi mak ngaji lo alhamdulillah mron kamu kau baru ngge ngi seburan yang singa kemron ngoten ngoten aku merasa salah mak ulo niku saling mau pahin ini kubuatin maksimal batin wong kiri maksimal tuh di bumi Bu Gula ngerti lagi mak seneng, nopo mana gula ngerti ngaji ngeten lagi ya Allah, satu-satunya mak gula gula ngerti ngaji ngatek ngeten lagi. Gula nanti diundang teng pendopo agung Trobulan apa pendopo agung Penjaringi teng kabupaten, mak gula gula jah, niki lebu saking senengi untuk anak iso ngaji ya. Nek nah, pakaian ngerti lagi kata pak, Pakai tentara kapten ngi kata dan ramil lagi ya kapten, betul lo, bodoh mawon coba nih bodoh bodoh merigi. Podo podo kapten dan ramil merini ini gula sing dihormati, sing budi. Jelas saya, monggo ya monggo monggo ngoten, ya. Nek mulai berkatin buton ngoten ngoteniku. Gimana banten? Podo podo kapten, soal ini ngaji neni kilo, sing garang-garang ibarokang. Ya, ngoten. Jadi pas mereka buku lo canggatan ma apa lih begin deh gue lagi ngasih tentang pendopo agung teru teru, mau lihat gue isi, ngomong napa napa pun teman pakaian muslimat di kumawan, mak gue ketua muslimat, bapak today, kula almarhum ketua NU, jadi gue lihat lahir perosot, bato kula ditulisi bapak kula NU, betul, ini ngapain? ini hak saya, perkoran jenengan bukan NU napa napa, ini saya ngomong pribadi saya, betul masalah. Ya, jadi nggak setuju mau nggak setuju urusanmu. Ini hak pribadi saya dalam ibadahnya. Oh iya merah. Budal. Gua motor mobil piambek Mak gula mobil. Gua siline meriku. Iya. Mak mungkin jangan lo sebelah gue mau izin aku izin. Sebelah bupati gak apa-apa, Mau So aku tak melok jawahi. Jadi mak perlu lo gue niku. Di saat saya ini mukot timah saya sampaikan hadratul kiram para alim, para ulama, para kiai yang saya taati dan yang saya muliakan wabil khusus yang saya muliakan ya, yang saya hormati dan yang saya banggakan Ibu Nyai Hajah Jamiyatussururia. Sing Pak Bupati ini sing, ternyiku, Pak Imran. Mana orangnya? Itu mak saya, lho, makne. di mana Itu mak saya, Mak duper kali kita disortingnya tadi, tambah, tambah disorot berbunga-bunga ya Allah, aku Imran, bangga masa, sapa di depan orang banyak, larisan ibatan, maknya mengaku, ya, Allah Matur ngotot mulai tengok macerita, cerita mron. aku mau disorot le, koyo, koyo anu, koyo bintang film saking senengi mak, muli, aku cerita tong, tong, tong, aku mau diceluk Imron, senengi saya bangga tidak pernah saya sembunyikan mak saya di hadapan siapapun. Riturni, Allah, mak saya. Saya bisa begini karena doa mak saya. Ini betul, kayak kulo sumpek, bonek sumpek, kulo ini kita pernah tengah cek perang, maat, kulo sumpek, maat, aja aja kulo ini mati, lu saat nelepon merokok, terjemahati yang kayak remote, aku tak puasa di naginya, lu waktu nebu, toh ngembos, bensin ini patroli, maat, hari ini patroli, kuncok kulo mati, cici. si jin, sing saat durungin, tembus titipan, kali gerakan Aceh merdeka. Benjeng ini giliran gula patroli mak. Gua cocok gula lagi empatan kantor, kantor kantor tadi mayat mak. Lo Imran, cek soroni megawe munggih ngaten. Aku tak puas seongkir. Ojo lari motor seolah wat Imron enggih. Gua pesenim mak saya. Saya siapkan berangkat. Siap ga? Sembilan orang. Kamu Islam semua. Seb Islam. Kelaku modalnya saya. Kamu masih punya ibu? Siap punya, ayo berdoa untuk mak kita. Kamu minta doa sama makmu. Saya sudah minta berdoa sama mak saya. engkau sepanjang jalan kamu mau sholawat ya? Kamu bisa, siap bisa. Kamu siap bisa sedikit matang, sedikit. Solawat kok sedikit, yang banyak, oh siap banyak. Tentara lo bu yang banyak solawat itu jangan sedikit. Ini demi demi kita ini. Aku pesen, pesen toko makku sorekan solawatan ini. Oh, siap kemudian. Ayo berangkat, bismillah. Alhamdulillah, selamat. Oh, kalo sing kuyon, sembilan lama selamat. Ngotong ngotong bang, kadang tengah ceng, kadang gulo teng tengah manggolek. Karena kumendan kadang saya di belakang, jelas sing paling ketok saya. Wong gulo paling lemu Dewi. Jadi pas nggak tinggi, Bu. Pas malah kemalakongnya, tenta patroli di tengah ceng. Tentu di tembak toko ketikan. Iya, jomok jomok jomok ya Allah jomok jomok jomok jomok jomok jomok Allah, Muhammad, di iku lho mangkat. Allahumma Muhammad, Allahumma di Eh, siap, Allah, pun pasrah Gusti. alhamdulillah, Eh, ini sekali kena jebol, murat marit gula gula nggak nggak Mungkin berkat doa mak saya. Rito nih, mak saya. Ya, gula jeng nih. kira-kira pasti saya pun Bun. Gua nggak murah-murah, gue gue gue gue gue sing lemu so dari benci menjadi sayang semudah Balik tangan tek, mawan. Aja sing lemu ditembak mati saya jelas uang badan saya paling besar loh. Tunggu ni, mak. Eh, ini pun sudah saya praktekkan. Eh, makanya panjenengan nih mustajab. Gula nih mulai hormat kali mak gula pingtelu. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Cium tangan kali mak saya. Eh, pakaiin dinis gitu. Betonisin gula bu. lari aiki lo. Nembik jadi guru sokuan naya. Si sokuan awakmu itu. Terong orang gupingi wong Nih Niku karung mak nih, nih datang ada orang betul doyan. Nih ono pacarit toko kon mobil bu mak nih ayu. Mak mobil ama, ya, mak ono pak konco ku Oh, kalau saya, anakku, lo ngotot. Kalau gosok, canggung. saya.